Halo sahabatku semua, jumpa lagi di info seputar kesehatan, di kali ini kami akan sedikit menutip tentang manfaat buah manggis. Di balik rasanya yang manis dan asam, ada beragam manfaat buah manggis yang bisa anda peroleh. Manfaat tersebut berasal dari kandungan nutrisi penting di dalamnya yang diketahui baik untuk kesehatan tubuh. Buah manggis atau Garkinia mangostana merupakan buah yang banyak ditemukan di daerah tropis, termasuk Indonesia. Buah ini masih satu keluarga dengan buah kecapi. Keduanya cukup diminati oleh banyak orang karena rasanya yang nikmat dan segar. Tak hanya lezat dan menyegarkan, buah manggis juga kaya akan nutrisi, seperti vitamin B2, vitamin C, serat, folat, magnesium, kalsium, dan santones yang diduga berperan sebagai senyawa antioksidan serta anti radang. Beragam manfaat buah manggis. Berikut ini adalah beberapa manfaat buah manggis bagi kesehatan yang bisa Anda peroleh. 1. Menurunkan berat badan. Manfaat buah manggis yang paling populer adalah menurunkan berat badan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengonsumsi jus manggis dua kali sehari cenderung memiliki indeks massa tubuh IMT, lebih rendah. Hal ini dipercaya karena manggis mengandung zat anti-radang yang berpengaruh terhadap peningkatan metabolisme lemak, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi berat badan berlebih. Meski diklaim mampu menurunkan berat badan, jangan jadikan manggis sebagai satu-satunya makanan yang anda konsumsi setiap hari. Anda pun perlu menyertainya dengan konsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang, serta rutin berolahraga. 2. Meningkatkan daya tahan tubuh. Kandungan vitamin C pada buah manggis diduga bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu, antioksidan santones dalam buah manggis juga bersifat anti-kuman sehingga dapat menunjang daya tahan tubuh dalam melawan kuman penyebab penyakit. 3. Mengontrol kadar gula darah. Buah manggis, yang mirip dengan buah kecapi juga diketahui dapat mengendalikan kadar gula darah. Hal ini karena manggis mengandung serat yang mampu menstabilkan kadar gula darah. Selain kandungan serat dalam manggis, kandungan santones pada buah ini juga diklaim mampu menstabilkan kadar gula darah. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui efektivitas manfaat ini. 4. Meredakan Radang Sendi Kandungan santones dalam buah manggis yang juga berfungsi sebagai anti-radang, turut mengurangi rasa sakit akibat peradangan dalam tubuh, misalnya nyeri akibat radang sendi. Selain itu, kandungan vitamin C pada buah manggis juga diyakini mendukung penyembuhan radang sendi. 5. Mencegah penyakit kanker, tidak terkecuali kantong kering, itu lain lagi urusannya. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi buah manggis mampu membantu menurunkan risiko penyakit kanker. Hal ini karena manggis mengandung zat santones yang bersifat antioksidan, sehingga mampu melawan perkembangan dan penyebaran sel kanker dalam tubuh. Beragam manfaat buah manggis di atas bisa Anda dapatkan melalui konsumsi buahnya secara langsung, tentunya dengan mengupas kulit manggis terlebih dahulu atau menjadikannya sebagai jus buah yang segar dan nikmat. Meski begitu, tidak dianjurkan mengonsumsi lebih dari satu buah manggis selama lebih dari 12 minggu, karena berpotensi menyebabkan perut kembung, kram, mual, muntah, bahkan konstipasi. Di samping manfaat buah manggis yang melimpah, penelitian lebih lanjut masih perlu dikembangkan terkait efektivitasnya untuk mencegah dan mengobati penyakit. Namun, tidak ada salahnya bila Anda ingin sesekali menambahkan buah manggis ke dalam menu makanan sehari-hari. Bila Anda ingin mengetahui lebih jauh manfaat buah manggis atau mengonsumsinya setiap hari tetapi memiliki kondisi kesehatan tertentu, sebaiknya konsultasikan ke dokter lebih dulu untuk mendapatkan saran terkait jumlah konsumsi buah manggis yang aman dan sesuai kondisi Anda. Demikian ulasan dari kami semoga bermanfaat, terima kasih. Halo sahabatku semua, jumpa lagi di info seputar Kesehatan, di kali ini kami akan... sedikit